Uh. uh. Maskot, bro, Marcos. <laughs> Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Terima kasih buat yang udah tonton channel ini, Mas Bro. Ya, channel bingung mancing yang udah sekian lihat video channel bingung mancing. Saya ucapin terima kasih banyak banyaknya buat yang udah tonton video saya yang selalu lihat video saya. Saya ucapin terima kasih sebesar-besarnya dari atas saya, Mas Bro. Ya, oke, Mas Bro, kali ini saya akan coba mancing wader di sini, Mas Bro. ya Gimana hasilnya Gimana nanti strike nya Apakah ada strike atau enggak Terus saksikan aja mas bro Dan kali ini saya akan mancing ya Tetap pakai joran andalan saya Buatan sendiri ya Ada apa nih kotorannya mas bro Ini mas bro ya Ini gulungan buat sendiri Sama joran fiber Dan kail 0,08 ini mas bro ya Buat bader Dan pelampung andalan saya ini mas bro ya Pelampungnya dari sendal jepit yang udah saya bakar dan sudah saya renovasi mas bro dan umpannya tetap pakai tempe gimana hasilnya ya nanti pakai tempe andalan saya racikan saya ini ya untuk yang mau tahu resepnya apa aja campurannya dari tempe ini nanti bisa dilihat di channel saya sebelumnya mas bro Oke mas bro ini spotnya gimana hasilnya nanti bisa disaksikan terus saksikan channel ini Channel spesial wader-wader mas bro ya di sekitar Malang mas bro ya untuk daerah Malang dan sekitarnya bisa saksikan gimana aja spot-spot yang ada di Malang buat mancing-mancing wader. Oke mas bro saya ucapin terima kasih sekali lagi dari hati saya buat yang udah dukung udah support channel ini ya yang udah tonton channel ini saya ucapin terima kasih. Semoga diberi kesehatan selalu buat teman-teman buat yang mau bangun channel saya ucapin selamat dan semoga channelnya makin sukses mas bro oke mas bro terus saksikan mas bro saksikan sampai habis jangan di skip yuk jangan lupa share like dan subscribe ya mas bro gimana agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus posting posting channel spot-spot yang ada di dimalangin mas bro ya mengenai wader ya mas bro ya oke mas bro terus saksikan mas bro ya enggak lama-lama lagi terus kita mulai aja mancingnya mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bingung mancing enggak mancing bingung Bro, kali ini kita coba pakai cacing gimana hasilnya saksikan bro, Bismillahirrohmanirrohim. Uh, mantap bro. Langsung strike, bro. Alhamdulillah, oh besar ya, wadernya mantap, bro. Besar, bro. Dan kali ini kita coba pakai tempe, bro. Ya, gimana? Apa masih bisa strike? Oke, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Maskot bro, maskot bro, besar bro, <tik> <tik> mantap mantap bro, oh! Uh. Bro, wih, jatuh. Bro, besar. Bisa, bro, jatuh. lagi bro. Nih, oh, mantap bro. Besar. Besar, besar, bro. Uh, gokil. kita coba ya. Pakai cacing sama tempe ini jadi satu bro Ya. Eksperimen. Kita coba. Lagi <gülüyor> kasih mantap. Bro, uh, strike lagi, bro. nanti harus benar-benar ketutup bro ya pancingnya itu harus benar-benar ketutup sama umpanya bro oh, bro terkir bro setrek terus bro besar besar bro, weh mantap, nanti bro. Okay, mas Bro, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel Bingung Mancing. Dan agar channel ini berkembang, sekali lagi saya ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang udah tonton video ini. Semoga channelnya teman-teman lancar dan diberi kelancaran dalam hal mencari rezeki, Mas Bro ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari saya, atas nama bingung mancing ya, channel bingung mancing. Kalau gak mancing bingung, bro ya terima kasih. Sebanyak-banyaknya lah ya dari saya. Terima kasih, bro. Terus saksikan bingung mancing, gak mancing bingung. Assalamualaikum.